Rahman eh, mau berbagi tips ya untuk ini tutorial memasang charger via aki motor anda nah. baik kita akan melihat alatnya ya ini alat yang diperlukan ya nah. um, optimal safety Superior Speed, parameter Input DC, Charger. E output 12VDC, Suitable Capacity. 1000 mAh, perhatian. Pemakaian pada aki di atas 12 volt akan merusak alat charger motor ba barrel. Alat charger motor barrel dilengkapi IC anti arus pendek. Jika salah pasang ant antar sumber merah dan hitam tidak akan menyebabkan arus pendek. Usahakan agar alat charger motor better tidak terkena air atau basah. gunakan kantong plastik untuk melindungi alat charger motor better. Gunakan gantungan kunci yang tersedia untuk menggantung alat charger motor better di bawah stang setiap Pastikan adaptor dalam kondisi off saat menyalakan motor anda agar tidak terjadi konslet pada adaptor baik kita akan membuka alatnya ya Jadi alatnya. Kami beli di online ya. seperti ini nih pemesan. Seperti ini ya. Ini kabelnya. Baik, kita akan tutorialkan ya. Oke. Okay. Sebelum kita memasang, jangan lupa di subscribe, like, and share dan aktifkan tanda lonceng. Oke, okay. okay, pertama-tama buka dulu kap aki -nya. Kita buka bautnya dulu. Oke. Ya, kita buka bautnya ini, baut kap ininya. Terus ini dibuka, simpan yang rapi. Terus ini harus positif aki ya. Ini positif, ini negatif. Ya kita buka dulu ini sebenarnya enggak usah dibuka ya bautnya ya karena ini sudah ditekuk ini kan ini kan bulat gede terus kita tekuk aja supaya bisa masuknya ini langsung dipasang aja ya langsung dipasang ya, ya ini dilonggarkan bautnya dilonggarin aja enggak usah dibuka ya terus ini langsung dipasang aja ya ini. langsung dipasang aja di baut akinya nih yang positif ya ini langsung rap. Oke, okay, ini udah kelar ya, udah dipasang. Kita beralih ke arus negatifnya ya. Ini kita longgarin dulu. Ya. Ini langsung dipasang aja gini ya. Nah, ini. Langsung diputar, langsung masuk aja. Masuk okay. masukin. sekarang tinggal masukin